No. kita mancing gak mancing lele oke okay. okay. dan om yang dicasih noh Apa ya, like dan subscribe boleh di-share. Wih, ini namanya sudah rejeki nih. atau monster luar biasa ya panjang monster roll aww Ada kuning. Ada Lele Halo. Satunya. bang terus wah wih strike strike Strike Eesh, Strike lagi Dapat yang dapat ah. Double strike, strike. Wow Mantap Dapat gabus Dan Lele Wih Double strike Bu, yuk. Kemarin saat sepertinya cuaca tidak mendukung malam ini. Mau hujan, aduh, lumayan dalam. Hai, menurut saya, wah, uh, sip, sip, I'm <laughs> not Sampai Maju kok pancinya? Aduh! Erwin strike. Wih, lumayan. Wih, lumayan, Bro. Oh, bekasnya udah tuh. Nih. Bang Erwin Papayo. Eh. Nah. Oke, lanjut, Bro. Mustar, aku mustar lagi, is, yes. keren keren keren, bro, oh, kapan bro? Ah, lele. Bro. ah ini strike ya ini, ayo nah, ya strike nih, woi lele, strike lele, wih uh, asik asik. Ini lokasinya memang di tepi jalan. Tidak Contoh seperti ini ini ini saya buka sendiri lahannya. Saya kore-kore pakai eh, parang. Saya buat tempat untuk masukkan pancing. Dan ini rahasia. Saya. Kita pasang umpan lagi. Trukmu, wih, aduh, Bu. oh, halo, halo, halo, dalam, dalam, aduh, Bu. wih, bawa anakmu. luar biasa. HP oh, oh, oh, oh. hampir. Ikut kairnya. besar nih. Apa dimakan ini? Oh cicak eh blood, blood. Ra ya, kayak ini bro Weh dapat nih. Eh. tarik terus. Weh lele. Bele lagi. Jadilah. Pengganti yang lompat gara-gara strike gabus ke Kita... sampai air. Ini lele yang Aduh, selanjutnya takut sahabat itu Ada umpan nggak? Lamaik, ntar, lihat, ani. jangan ya hujan-hujan